oke okay, kembali lagi di konten berikut dan kali ini kita akan coba gacha guys enam kali tadi sih sebenarnya tujuh kali guys dan aku baru ingat bisa bikin konten nih tadi dapatnya si siapa ya atau deh jangan sampai konten ini bapuk tadi aku dapat si pemain Jerman ntar oh, aku tunjukin ya pemain Jerman ini, ini, ini. Ini. Hmm, ini nih, Perancis. Perancis, Perancis. Aku dapat ini nih nih, nih nih nih, nih nih nih, Perancis nih nih, nih nih nih, nih Kita nih, nih nih nih, nih nih lagi nih nih nih,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 Oke, okay, coba lagi. Kita dapat lagi enggak ya? Ini oke, okay, bukan enggak dapat. Oke, okay, fine, beli lagi. Oke, okay, dapat tiga kali lagi. ketika trik-trikan langsung buka aja eh, dapat nih Wah, bagus nih buat pengorbanan dua lagi oke enggak oke, dapat ya lumayan lah nih modal 7 dapat dua guys apa kalian juga oke okay? kali buka aja oke okay. ini ada oke okay, ini bisa buka kan? oh bisa Wah oh, ini tadi ya yang terbuka oke okay. lanjut ini bisa dibuka lagi gak kan? oh, bisa oke okay, lanjut lagi oke okay, lumayan nih lanjut Oke okay, sampai situ aja Oke okay, sekian Konten dari saya guys Apa kalian seberuntung saya Komen-komen ya guys